semuanya kembali lagi di channel vloggy ya hari ini kita bermain Minecraft lagi ya di episode kali ini kita akan coba membuat gold farm ya ya atau zombie pigment farm nah terus ini trading hall nya aku udah isi ya villager villager nya di sini ya terus aku punya villager baru ini ya terus aku Pindahin lenternya ke atas Sama ini Buat nanti lantai atas ya Mungkin kita butuh Tapi ini aku tutupin dulu ya Takutnya ada mob yang jatuh Nah kenapa aku bikin atapnya Karena aku baru aja kepikiran oh. Oke ada ini ya aku Baru aja kepikiran Kalau mungkin nanti malam-malam Ada zombie jatuh Nah kalau jatuh kan takutnya nyerang Villager-villagernya ya Nah jadi bahaya itu Oke, okay. tanpa berlama-lama lagi Mungkin kita langsung Siap-siap uh, aja Bahan-bahannya Terus kita ke nether. Terus kita ganti dulu helmetnya Kita ambil stone sebanyak mungkin eh, Ya, mungkin segini cukup lah Terus, apa lagi ya Oke, okay, mungkin aku bakal skip aja dulu Ini ya Oke, okay, kita udah di Nether ya. Ini sekarang yang kita butuhkan adalah kita uh, cari tempat dulu ya, buat zombie pigmennya buat apa farmnya. Oke, okay, terus kita ya, aku udah sediain tempatnya buat uh, gold farmnya. Jadi, kita langsung ke sana aja. Terus, kalian kalau mau ke nether siap-siap uh, itu ya, bau sama Eroro karena... Ya kalian mungkin tahu sendiri karena di sini banyak guys ya, tuh. Jadi kita harus hati-hati. Oke, okay. gestir. Eh, uh, kalau gestir kita mungkin sekarang belum butuh dulu. Jadi nggak apa-apa kalau dia gestirnya hilang atau kita nggak dapet gitu. Ya, ini jadi buat tempat ituannya, apa? namanya sih, ya buat god farm nya oh iya, aku lupa sesuatu deh ntar aku ambil dulu oke, okay, jadi udah aku ambil bahan-bahan yang kurang terus nanti kalau masih kurang juga mungkin kita bakal ambil lagi aja ya gampang jadi kita langsung mulai aja deh, oke okay. pertama yang kamu harus lakukan adalah mungkin kita bakal taruh ini dulu ya di sini kita bakal uh, gali gali ini ya, gali lubang dua kali tiga sebanyak 23 blok ya, 23 blok ke bawah. Kita hati-hati uh, juga, takut ada lava. Terus lihat uh, koordinat ya, biar lebih gampang. Kalau enggak susah nanti nih koordinat 60 berarti dikurangin 23 jadinya 30 39, ya apa 37. Oke, kita langsung ajalah. Oke, okay, kita udah di koordinat 37 ya. Uh, 30, apa dua puluh tiga blok? Uh, semoga ya, terus kita di sini bakal gali sininya ya, di tempat buat ininya ya. Tuh, kalian harus punya tempat kayak gitu juga. Terus kita bakal gali mungkin segini ya. Jadi, ini, ini tuh ngikutin yang aku buat di kreatif juga ya. Aku udah desain juga, aku selalu bikin dulu di kreatif kalau pengen di survival ya Jadi aku mastiin aja gitu loh, takut salah Kalau salah kan ribet ya Ya mungkin ini udah bener, terus kita bakal gali sekitar berapa belum? Uh, ini nanti kita buat platformnya, buat ngakil zombie pitmannya Terus, ya, mungkin di sini, ya. Nah, di sini Ntar aku hitung dulu, deh. Oke, jadi bener di sini, ya. Terus, ini nanti kita buat tempat chestnya, ya. Begini, nah, sekarang kita bakal butuhin crafting table dulu, mungkin, ya, karena kita kepenuhan, nih. Jadi, kita langsung buat chestnya aja dua kita ya, dua chest ya. 1 2. Kita buang dulu nggak apa-apa. Terus kita terus ini. Kita. Nah. Terus mungkin kita bakal simpen-simpen dulu barang-barangnya. Terus kita bakal butuh stone cutter ya. Biar lebih hemat jadinya. Terus kita butuh scaffolding. Buat ke atas ya oke okay, jadi ini hati-hati ya nanti kayak kejadian kemarin oke okay, kita bakal taruh scaffoldingnya di sini aja oke okay, kita udah sampai ya di atasnya oke okay, kita udah aman-aman ya jadinya terus kita bakal tutupin dulu mungkin ininya segini ya kalian juga butuh torch ya jadi zombie pigmennya gak spawn terus kita ke bawah lagi terus uh, oke okay, mungkin kita bakal taro touch dulu aja nah jadi terangkan. terus kita bikin ini aja dulu oke okay, terus kita bakal bikin slab ya sekitar berapa slab ya Nah uh, mungkin, 6 dulu oke okay, 8 mungkin cukup terus kita taruh begini iya oke okay. terus kita bakal nih ya di sini kita bakal taruh minecart uh, hopper with minecart ya apa minecart with hopper ya aku balik ngomongnya terus kita bakal gali segini ya yeah mungkin ini kita ganti aja pakai stone karena kita nanti pasang lever di sini ya. Oke, terus kita buat lever dulu aja deh. Oke, aku nggak punya cobblestone lupa aku. Jadi kita aja ini. Oke, udah jadi lever. Kita bakal taruh taruh levernya di sini ya. Ya, terus kita bakal bikin yang namanya minecart apa kita mungkin railnya dulu aja ya ini port rail oke dapat 6 kita port railnya tapi kita butuh satu aja nih sebetulnya nah, dia udah power ya jadinya terus kita bakal butuhin oke masang aja taruh rail biasa ya nah segini 16 oke kita taruh begini nah di disini sisain dulu deh karena kita mau buat hoppernya sini, kita bakal bikin hopper dulu oke ini inventory nya kepenuhan kita bakal bikin hoppernya lagi satu lagi karena buat minecart juga ya buat apa hopper with minecart nya juga apa minecart with hopper ah kebalik Oke kita udah punya minecart with hopper juga terus kita bakal taroin di hopper sininya. Sama kita bakal taro rail. Kita bakal dorong minecart-nya. Sama siap stone-nya. Nah. Oke, kita dorong. Ya. Oke. Terus kita di sininya kasih 3. 1, 2, 3 Di sini apa? Kasih ini ya, wall jadi kita bisa apa? Zombie pigmen yang kecil, dia nggak bakal bisa masuk sini ya. Terus kita bakal dapat XP-nya. Oke, okay, mungkin kayak gini ya. Coba kita tes dulu. Mungkin kalau kita drop stick ya, oke okay, nggak bisa drop. Kita mungkin hancurin dulu. Bisa tuh masuk Oke berhasil masuk sini nggak ya Oke berhasil nih kayaknya Oke Kalau udah berhasil ya udah Kita bakal urusin atasnya sekarang Nah buat di atasnya kita bakal butuh trapdoor ya Trapdoor itu terpenting ya Kita bakal bikin lagi trapdoor nya Sekitar 3 mungkin Terus kita bakal butuh slab juga ya Kayaknya Uh, mungkin kita langsung aja buat Slapnya Oke okay, mungkin Seginilah Oke okay, mungkin segini Cukup Terus kita bakal ke atas ya Nah oke okay. Kita udah nyampe atas Terus kita bakal bikin trapturnya sini ya, Jadi nanti Menipu AI dari si pigmennya ya jadi pigmennya itu ngira kalau ini ada blok ya, seperti yang aku pernah bilang pas itu. Nah ini kita terus tutupin gini. Oke okay, ada guys. Hati-hati. Oke okay, enggak kena. Oke okay, guys, coba tiba-tiba ngehilang. Oke okay, terus uh, kita bakal bikin kayak tempat gitu ya Kita bakal butuh sleep mungkin Nah terus kita uh, bakal Terus ke folding lagi deh Terus kita bakal biting, bikin atapnya juga ya Oh nggak salah, salah salah Kita salah begini ya Bukan begini Kita bakal Oke okay, ya ada suara guys Sebentar ya Oke, okay, aku penakut ini orangnya, jadi sorry banget ya. Oke, okay, kayaknya nggak ada di sini deh. Oke, okay, kita langsung lanjutin build aja begini. Nah, terus kita kasih slabnya di sini. Nah. oke, okay, terus kita bakal buat atapnya nih, kayak atapnya gitu ya. Nah, kenapa kita buat atap? Ya karena buat menghindar dari gas-gas ya. Karena gas itu kan nembak fireball gitu. Nah, kalau blok semacam stone gitu dia bisa menghindar apa blast protectionnya jadinya. Terus kita begini mungkin. Ya terserah kalian. Kalau aku kayak gini. Terus kita kasih slab terus kita lupa satu bahan lagi. Oke, aku sebetulnya agak panik ya di sini, agak takut. Ya seperti yang kalian dengar, kalian mungkin dengar zombie pigment ya. Nih lihat, kita udah dapat dua, <gantap> mantap sekali. Oke, kita ke atas lagi. Nah, ini buat stair ya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa jatuh nih. Moga nggak bisa jatuh ya. Eh, uh, ya nggak bisa jatuh kita. Oke, okay, terus kita bakal bikin kayak gini, terus begini, atapnya ya, kita bakal bikin atapnya, kayak gini, oke, okay. selesai atapnya, terus kita bakal kasihin slip, biar gak nge-spawn, ada yang nge-spawn ya jadinya, oke okay, mungkin ini gak bakal nge-spawn, Semoga. Terus kita bakal agak ke bawah. Kita bakal buat apa lagi ya? Ntar. Oh iya, kita bakal nih. Biar Enderman gak nge ya. Jadi kita kasih halangan begini. Atau Enderman gak teleport ke sini jadinya. Oh iya, terus aku lupa bahan lagi buat uji coba Zombie pigmen farmnya ini ya, gold farmnya ini yaitu snowball. Kita bakal pakai snowball aja ya, buat matching zombie pigmennya Jadi mungkin kita bakal ambil nanti, tapi ini kita kekurangan slab. Oke, okay, kita udah gituin ya. Sekarang kita bakal ini kita bakal ke overworld dulu ngambil bahan yang lupa ya oke okay. sekarang kita kesini ya terus kita bakal bikin snow farm ya ya kalian pasti tahu snow farm terus kita bakal ambil ini ya cara membuat snow farm ini mudah ya Oh iya, terus mungkin episode sebelumnya aku juga lupa ngasih tahu kalau ini aku udah buat kelp farmnya di sini, karena aku lupa kalau kelp farm doang yang belum dibikin. Kita bakal bikin snow farmnya mungkin di sini, ya di sini. Uh, Oke, okay, terus kita bakal kayak gini, aku bakal bikin snow block, snow block, begini, begini, begini, begini dan tinggal spawn, ya oke okay. terus kita tutup ya dia nggak apa nggak kehujanan ya kalau dia kehujanan dia bakal mati terus kita tinggal ini deh farm ya dan kita oh iya aku pakai touch soalnya aku lupa jadi mungkin kita bakal pakai ini aja ya terus ini snownya kita mungkin bakal biarin di sini aja oke okay, kita udah dapet 16 noble ya 17 terus kita ini taruh satu aja mungkin dulu di sini kita bawa file aja terus mungkin kita bakal taruh goldnya deh oke okay. Terus kita bakal ke nether lagi. Okay, kita udah sampai lagi di sini. Terus kita langsung aja bakal... Tes mungkin? Oh, atau enggak? Kita apa? Ini dulu aja. Kita bakal ke bawah dulu. Kita bakal buat lebih banyak scaffolding ya. Karena uh, auto bakal kurang ini scaffoldingnya. Kita bakal... Apa? Kayak kemarin ya. apa Jadi kita sambungin ke nether base kita. Apa? ini nether hub lah nether base di atas ya jadi kita bakal ke atas sama kita bakal nutupin juga nutupin pakai stone semoga stone nya cukup ya oke okay, terus kita ini bakal ini ya oke okay, terus udah max ini ya stone mungkin kayaknya agak kurang kita jadi kita ambil dulu aja ternyata uh, aku baru ingat kalau kita nggak ada stone lagi, jadi kita harus ke overload lagi. Tapi ribet ya. Jadi nanti aja coba kita mungkin nggak kurangan. Oke okay, kita udah mentok nih. Kita mungkin bakal makan dulu kita bakal net koordinatnya uh, di 111 ya Oke kita bakal hati-hati aja Terus kita bakal taruh scaffolding di sini dan di sini Oke ternyata udah oh. oke ternyata di sini bukannya ada lava tapi malah ini ya kita masih ada lagi jadi ini kita langsung Lapisin aja pakai ini Oke okay, kita habisan cobblestone ya Jadi mungkin kita bakal ngisi, Ini sisanya nanti aja Terus kita bakal ke 118 aja dulu Oke okay, kita ini udah nyampe 118 Kita bakal beli sedikit ya Kita mungkin Bakal taruh torch di sini ya okay, jadi di area sini udah gak ada lava Jadi kita uh, Gak tenang ya Oke, okay, terus kita bakal Apa, sambungin aja Ke yang di nether fortress itu ya Jadi uh, Seingat aku tuh Koordinatnya X nya 47 sama Itunya 48 ya Jadi kita bakal cari dulu Sebentar koordinatnya Oke, okay, jadi di sekitar sini kita bakal sambungin ya Oke, okay, kita malah ada di sini ya. Jadi, kita mungkin belok aja dulu. Kita ke 48 puluh delapan, koordinat Oke, okay, ada apa ini? Oke, okay, ternyata udah kesambung sama yang sini ya. Jadi kita mungkin okay, oke okay, segini aja terus. Oke, okay, udah sambung ternyata ya Oke, okay, terus kita mungkin bakal langsung uji coba aja uh, farmnya ya, gold farmnya. Semoga berhasil. Oke, okay, kita udah sampai di sini ya. Okay, semoga aja berhasil sih ya. Kita mungkin bakal langsung tembak aja zombie pigmen, guys. oke, okay, dia bakal jatuh ya semuanya. Okay, kita bakal tungguin lagi deh. Ada zombie pigmen lagi gak ya? Bakal cari lagi, oke. Okay, kayaknya di situ ada tuh, kita mungkin bakal tembak aja kalau sampai. Oke, okay, nggak nyampe, coba pakai bau. Oke, okay. lagi nyerbu kita ya. Oke, okay, udah pada jatuh, kita langsung bunuh-bunuh aja ya. Ini bagian serunya. Oke, okay, ini ya Wah, mantap satisfying ya enggak Oke okay. udah dapet segini ya jadinya oke okay. oke okay, semuanya mungkin segini dulu aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe ya uh, maaf juga kalau aku suaranya kecil ya karena aku takut di sini ya uh, kalau kalian mau lihat video lainnya bisa lihat di sebelah kiri kalian ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dah